Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Butuh duit gak? Butuh duit gak? Mintanya sama siapa? Oh katanya kalau butuh duit suruh ke pasar Katanya kalau butuh duit suruh ke kantor Katanya kalau butuh duit suruh kerja Suruh ke Kerja Salah Butuh duit bukan suruh kerja Suruh minta sama? Allah setelah itu Bekerjalah Tapi kerja tidak bisa menjamin Menghasilkan sesuatu sesuatu, menganggur tidak menyebabkan engkau tidak mendapatkan sesuatu, maka ketika mukmin yang semangat kerjanya tinggi tiba-tiba menganggur, nggak pernah putus asa, kenapa Allah bisa mendatangkan rezeki kepadaku, dari manapun yang penting, aku minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan taqwa pada Allah subhanahu wa ta'ala baru dia bekerja, yang penting halal, sesuai syari syariat, kerjanya nggak perlu capek capek, tapi hasil yaitu berkah dan memuas memuaskan, karena sholatnya enggak ditinggalkan, petinya sama orang tua tetap jalan, sayangnya pada istri tak terabaikan, hidupnya bersama anak terurus, nikmat kenapa? syariat Allah dijalankan, hatinya dikabillah, percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala, ada masalah rezekinya sempit terhalang, nyantai caranya gimana? Al-Quran ada jawabannya lagi-lagi amalan akhirat ini kasus di zaman Nabi nuh alaihissalam. Nabi nuh tuh dakwahnya 950 tahun, pol-polan ini. 950 tahun dakwah ke umatnya, dan ditentang, ditolak, tapi terus istiqomah dakwah. Kadang kita baru lima hari udah nyerah. Soalnya tuh suami-suami, saya capek nasehatin istri saya. Berapa tahun? 20 tahun. Ya Allah, baru 20 tahun nasehatin udah ca Capek Nabi nuh 950 tahun tuh dakwah kepada umat manusia. Gak capek gak capek-capek. Saya mau nanya pada ibu-ibu boleh bu, boleh. bu, hidupnya di mana ini sekarang? Ya. Alhamdulillah. Berarti ini ibunya nyata ibu-ibu ya? Nanti bukan bukan arwahnya bukan kan ini? Nyata ya? Saya nggak salah lihat ya. Perlu saya pastikan, siapa tahu saya ditunjukkan di sini, saya kira di banyak manusia ternyata bukan manu, manusia. Perlu dikonfirmasi. Ini manusia semua ini enggak, jinnya ngomong tadi kok enggak, enggak. kami jin juga hadir kalau nggak percaya, kalau nggak percaya tanya sama jin gak perlu perlu nanya sama jin ya itu cukup iman dan il, ilmu, karena di masjidnya Allah di majelis malaikat datang makhluk Allah yang namanya jin juga bela, belajar, manusia juga bela, belajar pertanyaan saya sederhana bu, sangat sederhana kalau ternyata nggak punya duit, kira-kira yang ngomong nggak punya duit ini, sudah usaha belum Orang-orang yang ngomong itu, saya pusing, nggak punya duit. Kira-kira, lo ya? Kira-kira sudah usaha? Pertanyaannya cuma sudah atau belum? Nggak ngomong maksimal, nggak maksimal, loh. Sudah atau belum? Nihilaf ulama ini. Oke, okay, bapak-bapak, saya nanya sama bapak-bapak semua ini. Kalau antum bilang nggak punya duit, itu kira-kira antum ngantor nggak? Yang nganter juga sih ya. ngantor tapi duitnya ha? habis pengeluarannya lebih banyak penghasilannya enggak cukup terus ada yang nasehatin, makanya kerja yang bener kerja yang bener yang dengar kira-kira sebelum enggak sebel. emangnya kamu kamu kira selama ini saya enggak bener kerja saya keluar dari rumah jam 4 loh, jam 4 pagi saya keluar dari rumah sholat subuh di rest area surat subuh di rest, rest, area duha bahkan hilang, gak sempat duha makan saya segera makan sedikit, makan kenapa? dikejar-kejar atasan waktu habis, cari uang hasilnya ada, tapi habis seke seketika kamu bilang saya gak benar, cari duit beri saya solusi betul ya? jadi kebanyakan orang ini yang teriak gak punya duit bukan gak mau kerja rata-rata orang-orang yang ahli kerja Orang-orang yang semangat beker, bekerja, makanya jangan ajarkan pada saudara-saudara saya dengan kalimat kamu kurang giat, kamu kurang semangat, kamu nggak bekerja. Ini semua adalah ajaran sekuler yang mengkaitkan rezeki dengan upaya zahir dan melupakan upaya yang paling utama yaitu takwoloh. Ngeri. Nah kalau saya nyantai, gak punya duit tip sama baru gitu aja kamu bingung banyak utang utang juga Pak banyak. banyak sebelum kamu dulu zaman Nabi Muhammad SAW juga banyak itu sahabat yang kerja keras tapi enggak punya duit-duit ya dan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad s.a.w. berjuang dengan Rasulullah s.a.w. tapi sahabat yang begini lapor sama Nabi Muhammad s.a.w. lapor ya Rasulullah saya ini udah mati-matian dari duit, tapi kok ke kanan tertutup, ke kiri ketutup ke depan tertutup, ke belakang tertutup. Udah pokoknya pintu rezeki ini seperti dikunci mati buat saya. Apa solusinya? Apakah Nabi mengatakan, "Kamu datang jauh-jauh ketemu saya, cuman bahas duit"? <tuh> Kenapa kamu gak bahas surga? Kenapa kamu gak bahas nikmat kubur? Kenapa gak jauh-jauh datang ketemu saya minta syafaat? Kenapa minta duit? Apakah begitu jawapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggah, karena ini semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang akhlaknya mulia, akhiratnya luar biasa. Tapi orang hidup di dunia itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya terhambat. Ada yang namanya mengalami masalah. Masalah itu namanya hidup datangnya Rasul SAW. Sebagai utusan Allah. Untuk mensolusikan masalah kehidupan dunia. Dan masalah kehidupan akhir, akhirat. Sahabat udah menjalani kehidupan akhirat. Salat berjamaah, puasa, berjihad, zikir, dan lain sebagainya. Ada masalah dunia. Namanya al-fulus, al-duit, sempih. Lapor pada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul menolak? Apakah Nabi SAW merendahkan? Enggak. Sama Rasul SAW diajarin. Pakai apa? Amalan akhirat. Kamu gak baca ya tasbihnya malaikat. Kamu gak baca ya tasbihnya malaikat. Yang berkat tasbihnya malaikat itu seluruh makhluk Allah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sahabat nanya balik. Tasbihnya malaikat. Yang seperti apa wahai Nabi Muhammad SAW? Kamu kalau habis adzan subuh berkumandang sholat sunah fajar dua rakaat, kemudian bacalah Subhanallah bihamdihi, azim Astaghfirullah sebanyak seratus kali. Subhanallah bihamdihi, Subhanallahiladzim, Astaghfirullah seratus kali. Pertanyaan saya, ini ada hubungannya sama sama al-fulus al nggak datang? Logika lo ya. Ada yang dia lakukan kemudian pergi ke pasar ketika habis subuh ada yang dia lakukan kemudian telepon orang minjem duit minjem duit gitu ada enggak ada Rasulullah mengajari saudara apa? Pak duduk sabar baca subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah sebanyak 100 kali maka rezeki nanti akan mendatangimu maka sahabat tadi enggak pakai banyak mikir yes alhamdulillah Dapat solusi akhir, akhirat Kalau urusan kerja gak usah dibahas Karena kerja kita itu udah paham gitu loh ya Laper makan, haus minum, ngantuk tidur, capek istirahat Itu semua kehidupan manu, manusia Tapi ketika mengalami masalah Udah capek istirahat Tapi ternyata masih rasa capek Udah tidur, oh ngantuk terus Ini apa masalahnya? Solusinya apa? Itu Islam datang juga mensolusikan urusannya begini. Kenapa kita ini hidup di dunia bukan di akhirat? Akhirat nanti di dunia ini lo kita butuh solusi. Jangan jauhkan umat dari akhirat. Hanya atas nama ini kehidupan dunia. Justru lewat kehidupan dunia dekatkan umat kepada akhir akhirat. Sampai di sini jelas? Hasilnya, sahabat mengamalkan datang lagi lapor Rasulullah alhamdulillah sasalam rezeki saya udah berlimpah ruah bahkan luber-luber sampai ke tetangga berluber-luber sampai tetang-tetangga artinya dia bisa ngasih tetangganya harta yang sangat-sangat ba? sangat banyak lagi-lagi amalannya adalah apa doa dan zikir doa dan zikir jadi ada kalimat tasbih sama istighfar Astaghfirullah ya satu sekali